alright guys balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kabyang pastinya ya kontennya kali ini masih sama gua mau beberapa video-video drama ojol gokil drama ojol sesuai di judulnya ya so langsung aja kita meluncur ke videonya tapi sebelum itu jangan lupa dong di-like di-subscribe di-share ke teman-teman kalian terus teman-teman kalian tahu juga jangan lupa di follow akun sosial media gua semuanya ada di deskripsi kalian tinggal klik linknya muncul ke sosial medianya terus di follow thank you lanjut kita meluncur ke videonya oke langsung aja kita meluncur ke video yang pertama si abang grab yang gondrong ini oke langsung kita meluncur bentar kita baca dulu captionnya oke pahit pahit pahit jangan lagi-lagi dah dapat customer kayak gini kayak gini hashtag cerita ojol, ojol tiktok drama ojol. oke langsung aja kita play gue pernah nih bang dapet orderan nganterin orang dari kuningan ke kalibata pas gue okay. sama ke lokasi keluar nih abang-abang badannya gede okay. color itu kan segala macem hmm. Jadi sepanjang jalan gue udah mulai risih nih karena omongannya dia tuh udah mulai ngejurus ke hal yang aneh-aneh ah, mungkin karena rambut gue panjang kali ya yeah. dia juga nempelin nih dagu dia nih ke pundak gue nih bang ini udah normal nih. Badannya keker dia, dia pasti tahu dong abang ojeknya cowok. Dan dia pun cowok. Ngapain dia tempelin dagunya di sini? Dimana dia tahu itu tuh cowok gitu? pas udah mau deket sama kalibata dia udah mulai okay. ngomong nih sama gue bang hmm. mau nggak gue kasih lebihan mm -hmm. tapi lu nemuin gue gue situ mikir kan ini maksudnya apa nih ya? gue gue diemin aja yang <laughs> gue nyamperin sampai lokasi selesai terus dia masih ngawarin gue bilang gue nggak mau deh bang karena ada yang mau gue kerjain gue mau balik ke okay. rumah tapi dia okay. ngasih lebih itu sih do pengalaman kayak gitu tuh bikin gue takut sih sebenarnya gue pernah nih bang gini ya gini ya ini ada taruhlah bang abang, -abang berotot keker gitu ya yang pertama keanehannya nih perorderan nganterin orang dari yang pertama Hali nih Bata. pas gue sampai lokasi keluar nih abang-abang badannya gede keker gitu kan segala hmm, macem keker jalan gue udah mulai risih nih karena omongannya dia tuh udah mulai ngejurus ke hal yang yang pertama omongannya eh, enggak nih yang kedua yang pertama badannya keker yang kedua udah mulai ngejurus omongannya Ngejur stok setiap apa nih? Ya kalian pasti pemikiran lah sama gua Dan seperti apa yang dimaksud abang ini? Iya kan, pasti kan? Ngejur sungkit ke hal-hal yang negatif Ke hal-hal yang lebih intim gitu ya? Yang kedua? Yang ketiga nih? aneh aneh. Ah, mungkin karena rambut gue yang panjang kali ya. Dia juga nempelin dagu dia nih ke pundak gue nih bang. Dan nempelin dagu dia ke pundak gue nih, Bang. Itu yang ketiga tuh, pas udah mau deket sama Kalibata, dia udah ngomongin sama gue. Bang, mau enggak gue kasih lebihan? Tapi lu... Bang, mau nggak gue kasih lebihan? Tapi lu nemenin gue. Dari empat ciri-ciri ini, gak mungkin normal dong, dia dong. Gak mungkin dia minta temenin di rumah, karena dia takut sendirian gak mungkin dong. Pasti. Ada aneh-aneh, nggak mungkin, nggak mungkin enggak, iya kan? Karena maksudnya mau balik ke rumah. Hmm. Tapi dia ngasih tip lebih, Itu sih, okay. kayak gitu tuh. Tapi dia ngasih tip lebih ya, paling nggak dapat uang lebih lah ya. tetap walaupun ada pelecehan sedikit ya. Tapi ini nih yang aneh nih, tadi dia ngomong Mungkin gue digituin karena rambut gue panjang Yang ada nih, kalau di pemikiran gua Kalau ada cowok rambut gondrong gitu ya Itu lebih ke nyeremin gitu, lebih ke arah-arah -ara preman gitu ya Soalnya gondrong gitu Ya mungkin pemikirannya beda kali ya Langsung aja nih kita bacain komentar-komentar para netizen Bruce Wayne. Mau heran tapi anak Jim. Gini ya Bruce Wayne ya Batman, dengerin gua. Jangan menye, menyeragamkan atau menyamaraptakan sesuatu. Ya, nggak semua anak gym Mungkin kebanyakan iya. Kayak <Blue> tahu ya. <gak traffic> tapi nggak semuanya, nggak semuanya. Langsung, kalau cewek mah beda ceritanya ya, Bang. Nah, iya cewek mah doyan, pasti dah asli, apalagi nempelin dagu di pundaknya mau dianterin ke Arab juga, abang nganterin neng kalo gua wajik ya <laughs> oke okay, yang ketiga gua buat itu ngap, wak wak perkara rambut sama profil dulu gua <laughs> Sempat diajak ke kos njir mungkin ini gak cuma dialamin sama satu orang mungkin ya, atau Orang yang berbuat seperti itu ke dia, melakukannya ke ojol-ojol lain. Jadi, nggak cuma satu ojol doang yang ngerasa digituin atau punya pengalaman kayak gitu, ya. Okay, next, Wang-wang-wang kali batap Antes ini biasanya orang-orang yang sudah paham, ya. Ini bisa kita katakan suhu gitu, ya. Revan, Anda suhu, <laughs> soalnya Anda tahu. Kalibata, kuak kuak kuak kuak. Ada apa Kalibata? Untuk saya yang tidak mengerti apa-apa, saya tidak tahu dong. Kuak kuak kuak. Anda itu maksudnya apa? Saya tidak mengerti dong. Dulu 2018, gue pernah jadi ojol bang. Dapat orderan dari apartemen daerah PDG Bandung. Keren cewek. Ternyata kawe. Sepanjang jalan curhat masalah cintanya yang enggak cintanya ya nggak apa sih maksudnya nih Mehmet dojil nggak ngerti gue nih maksudnya nih coba deh klarifikasi tulis di kolom komentar maksudnya apaan <tuh> <tuh> oke okay. tanpa berlama-lama langsung posisinya hujan deras oke okay, ini video yang kedua ya guys ya saya udah udah eh bentar bentar hal-hal kecil bisa sangat bermanfaat bagi se bagi seseorang oke okay. Negatif uh, pertama ya, aja eh di kedua. Gitu, terus di mana lah. Ya, mau gimana lagi karena hujan kan, tapi ternyata pas saya dapat ya, order ya. food kan. Waktu itu saya bingung tuh mau ambil atau enggak karena posisinya hujan deras. posisinya saya hujan deras. Saya udah, udah takut aja dikomplain gitu, betul memang. Okay. Ya, mau gimana lagi karena hujan kan, tapi ternyata pas saya antar makanannya ternyata Bapak itu malah kasihan udah basah kuyup tuh baju saya. Saya udah ngira bakal dimarahin gitu kayak, kok lama banget karena waktu itu kan emang lama kan, udah yeah. harus juga saya ke dunia. Yeah. Ya udah akhirnya saya kasih makanannya, dia bilang dulu mas, tunggu sebentar, mas hmm. dia keluar, Coba dia tuh. Ya, masih saya jasa hujan. Eh hey, gitu. gokil, baguslah jadi so sweet pokoknya, bapaknya gokil. Bapak itulah gokil, saya berterima kasih banget. Gokil, saya dapat gokil. Aku senang tau kalau dengar-dengar cerita kayak gini nih. Mungkin ini jadi jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi pesan juga untuk kita gitu. Kalau kita lagi nunggu ojol, lagi pesan GoFood, GrabFood, apapun itu, buat makanan mau diantarin atau apapun, tapi keadaannya lagi hujan. Tolong dimaklumi gitu. Karena mereka juga manusia dan kadang tuh ada loh Jack yang lupa bawa jas hujan jas hujannya sobek Atau apapun itulah Ada aja halangannya gitu Dan sabar aja Karena emang keadaannya juga lagi hujan Gak bisa buru-buru juga So Justru perbuatan kita Yang harus Paling enggak tuh gak membuat Mereka tuh jadi Ngerasa bersalah gitu Seperti bapak Tadi yang abang-abang ceritain ini Abangnya udah nggak enak ngantar makanan kelamaan segala macem pas sampai di tempatnya dia ngerasa nggak enak kasih makanan ternyata bapak-bapaknya bukannya marah malah ngasih jas hujan itu the best banget itu the best cerita the best lah gue selalu seneng gue kalau ada cerita cerita kayak gitu tuh seneng banget gue paling enggak gue masih banyak gitu orang-orang Baik, di luar sana Iya nggak? Oke, okay, kita baca kolom ya Seneng banget <laughs> Kalau gue lagi hujan Bilang ke abangnya Nggak apa-apa, antaran aja Kalau udah rendang, antar makanannya Sesimpel itu guys apa Abang abangnya langsung Akhirnya baik gitu Customer idaman, gokil Kalau pesan gofood, nggak pernah lupa Ngasih uang tip Baik Anda, Andin, jaket Grab yang ngomong GoFood, jaket Grab yang ngomong GoFood. Nah, memang ini jaket Grab, pokoknya jaket Gojek. Ya, yeah. ya, ya, udah sama aja lah ya. Transfer pemain, <laughs> Kalau udah hujan deras, yang tadinya pengen order malah nggak jadi Gara-gara kasian drivernya kalau nganter kehujanan, jadi mending nahan ampe reda Ya bisa bisa juga bisa juga Dis hujan doang kamu udah bisa ngebahagiain orang Kebuktikan kalau hal kecil segitu besar efeknya Terbaik Oke okay, next ke video yang selanjutnya Kalau tadi negatif sekarang positif, keren. beli makanan ini. Oke, sebentar. kalau rezeki emang gak kemana. Oke, langsung dibeliin makanan mahal sama customer. di restoran ini kan, mas mau makan apa? udah order aja ya sesuka mas. saya pilih aja kan. Itu makanan harga berapa ya? 90.000 puluh ribu tuh. Hmm. saya tanya dulu, kan ini makanannya mahal-mahal semua. iya nggak papa eh? mas, itu emang buat mas. 90.000 oh, ribu saya beli. Makanan dia 130 kan okay. kan? Yaudah, saya nganterin makanannya ke dia dan yang orderan. Oke? Okay. Setelah 5 menit dari rumahnya dia keluar kan? Mm -hmm. Itu dapat orderan dia lagi. Aku mm -hmm. yaudah saya saya nganter lagi. Nggak apa-apa. Waktu itu lagi gerimis krimnya sih lagi musim hujan. Okay. terima kasih ya. Emang, emang hari ini ketemu orang yang baik gitu kan? Renji, ya, udah Yaudah, aja dia ceritain sambil senyum-senyum gitu bahagia, senang. gue senang gua, gua kalau ada cerita-cerita seperti ini ya, senang banget gua. gue ikut senang gitu. Jadi dia ngantar makanan sampai di tempatnya si si pengorder, si customer eh kebebasan buat mas-mas. Kalau mau ma kalau mas mau pesan makanan di situ juga nggak apa-apa kok. Nanti saya bayar. The best itu customer-nya the best tuh. The best. Dan gak cuma satu kali. Ternyata dua kali. Emang kayaknya customer-nya gabut aja gitu ya. Aduh pengen, mungkin lagi apa gitu lagi kena apa atau dapat bonus mungkin dari kantor kita nggak tahu ya. Tiba-tiba dia ngorder makanan dua kali dan dua-duanya masih ini yang dapet. Dan makanannya pun otomatis dua kali dong dia pesen dong. Eh kak, the best mbaknya. Atau masih the best, the best customer. -tip. Oke kita ke video, eh ke video, ke komentar ya. Saya suka nih komen-komennya berlomba-lomba dalam kebaikan. So, heartwarming banget. Aku rasa masih banyak orang baik di dunia ini seperti kalian. Ya sepertinya seperti itu ya. Jangan kan makanan, kadang dapat orderan 8.000 dikasih 10.000 oleh penumpang tanpa kembali aja udah seneng. Suamiku dikasih Starbucks dari kuenya, rotinya, kopinya, setas gede pas dilihat struknya 500.000. Ya Allah, seneng banget dibawa ke rumah aku sampai nangis. Aku biasanya cuma kasih tip karena cuma kasih 5.000. Tapi berterima kasih, kayak apa sampai malu. Abis itu, gaji suamiku naik beberapa jam setelah kasih tip didoain. Ini yang namanya berbagi, itu tidak akan rugi, ya guys. Ya, oke, ke video yang selanjutnya. Ntar kita baca dulu captionnya, ternyata malaikat juga suka makan rujak. Oke. Semoga yang udah mbak berikan berkah Amin Pagihan tunai Pada saat gue sampai nganterin GoFood-nya, Gue dikasih amplop Mungkin itu okay. di luar dugaan gue nah, Jadi itu dia ngasih uang tunai Untuk GoFoodnya 365 ribu Di dalam okay. amplop itu ada uang 500 ribu rupiah Anjir Itu di luar expect gitu nah, Buat mbak mbak yang dulu pernah order GoFood rujak Di daerah jalan Mbak mbak order rujak tagihan OJK ya ribu dia ngasih emasnya lima ribu dia beli rujak. Pantas captionnya malaikat juga suka makan rujak lucu banget. Jalan panjang daerah kebonjeruk. Keren, keren keren. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk okay. yang pernah diberikan meskipun saya udah pernah berterima kasih kepada Mbak melalui WhatsApp tapi. Okay. Uh, gara kesalahannya saya untuk mengucapkan sekali lagi buat Mbak. Semoga uh, yang udah Mbak berikan kemarin kepada saya itu berkah. Pajahan tunai. Oke. Okay. Full senyum ya guys ya. Konten kali ini tuh full senyum gitu. kasih uang ribu guys. Semalaikan akan rujak. Semoga masih sering-sering ya dapat kayak gini ya. Waduh, tapi ya lagi-lagi emang orang mau berbagi aja sih ya kayak gitu mah emang lagi dapat rezeki tambahan aja dan untungnya ke orang yang tepat gitu ke mas ini ya kan oke langsung aja kita baca komentar ya ojol iti banyak ceritanya loh ojol itu kali Kapten April. Ojol itu banyak ceritanya loh, cerita sedih maupun cerita bahagianya Semangat terus para driver-driver Ojol Oke, okay. maaf ya mas, mas Ojol yang pernah saya order Saya belum mampu kasih tip sebanyak itu Paling lebihin 2000-5000 Ini bukan masalah nominal gede atau enggaknya sih ya Yang dari tadi ku tangkap ini masalahnya Saling menghargai, saling apa ya, berbuat baik, ber, berperilaku baik gitu ya Ya sekedar dianterin terima kasih mas Kalau mas, mas ya belum datang ya ditunggu, jangan marah-marah Sesimpel itu aja sih sebenarnya Masalah nominal sih itu bonus aja ya Saya pernah juga dapat tips 500.000 dikasih amplop dia Order makanan seharga Rp650.000 Ya ampun baik banget The best The best terbaik Oke okay, segitu aja konten kita kali ini guys Jadi Jadi intinya ya Kalau kalian gak punya uang gitu ya Kalian Gak punya sesuatu untuk dibagikan Paling nggak kalian bisa berbagi hal-hal lain Berbagi kebaikan Berperilaku baik Senyum Ya kan kepada orang-orang yang sudah melakukan hal baik juga kepada Anda Mengantar Anda Mengantar makanan Anda Contohnya di kasus Gojek ini ya So paling nggak kalian inilah ya uh, Bisa berpikir menjadi mereka gitu Saat keadaan-keadaan yang nggak menentu gitu Kayak hujan nih hujan Bayangin kalau kalian yang jadi ojolnya hujan-hujan Udah Sabar aja sih. Tungguin. Kalau datang terima kasih. Syukur-syukur dikasih tip. Iya kan? Sesimpel itu aja udah. So, full senyum ya panten kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share ke teman-teman ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu juga di-follow sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik lalu follow. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya Dadah